Fa'idah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua Satu Diampuni dosanya oleh Allah Yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri Sehingga ketika dosanya diampuni Dia nggak berbuat dosa itu lagi Mata biasa melihat yang tidak baik Obat Diampuni dosa mata itu Cirinya adalah mata nggak senang Lihat yang nggak baik lagi Maka istighfar itu Menggugurkan dosa-dosa Dan menjaga kita dari perbuatan salah yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Nah orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah sampai dikatakan di Al-Quran disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia.